Bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Asratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu, ibarat. Takut banyak kumbang yang hingga Aku tak mau Patah-patah tangkai ku patah Aku tak mau Bimbang ragu Sementara malam mulai datang Ku ingin bercermin Tapi Cermin ku pecah seribu Pecah seribu Hanya dia Dia, dia, dia, dia, dia, dia Hanya dia hanya dia Yang ada di antara jantung hati Tempat bermanja Tempatnya rindu Tempat curahan hati yang damai Entah apa Ikan kayu basah dimakan api, api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Oh, angin kabarkan melatih di depan rumahku. Menantimu Bimbang ragu Sementara malam mulai datang Cerminku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu pecah seribu Ibarat bunga aku takut banyak kumbang yang hinggap aku tak mau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 Bagaikan kayu basah dimakan api, api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Oh angin kabarkan melati di depan rumahku. Menantimu Bimbang ragu Sementara malam mulai datang Asratku ingin bercermin Tapi cerminku pecah seribu Pecah seribu